Mungkin jarang yang tahu film tahun 90-an, karena menurut saya secara pribadi Hollywood memunculkan banyak sekali film-film berkualitas dan sangat berpengaruh pada saat itu. Bahkan saya rasa sampai saat ini. Bisa dikatakan, film-film dan seri-seri keren yang akhirnya menjadi tren pop kultur begitu banyak yang bermunculan di era 90-an. Salah satunya adalah film Lion the Professional yang dirilis pada tahun 1994. Film ini merupakan salah satu film genre thriller drama terbaik yang pernah dibuat dan menampilkan aktor dan aktris yang telah menjadi bintang Hollywood, salah satunya adalah Natalie Portman. Kalian yang doyan film tertentu sudah tahu kualitas akting dari Natalie Portman sebagai gen poster. Bahkan ada gosip, Natalie Portman akan berperan sebagai Thor di Thor sesi 4. Tentunya sebagai Thor female ya. Entah itu hoax atau benar, kita tunggu saja Kita kembali ke film yang akan kita bahas Kami akan ulas alur ceritanya secara singkat dan jelas Leon The Professional film ini dibintangi oleh Jane Reno sebagai Leon Film ini memiliki rating 8,5 yang tentunya sangat bagus untuk film tahun 90an Tak mau berlama-lama lagi, pastikan HP kalian di atas 40% Dan pastikan juga kota kalian tidak sekarat Dan mari kita berangkat Dikisahkan, Leon, seorang pembunuh bayaran profesional yang suka memakai kacamata hitam saat menjalankan aksinya ini tidak pernah gagal menjalankan tugasnya Leon dikenal sangat gesit dan membunuh dan sulit untuk dihentikan Dengan kata lain, Leon adalah seorang yang bisa dibilang profesional dan kejam Sekalian kita bahas karakter dari seorang Leon Dalam menjalankan tugasnya, Leon mempunyai aturan sendiri, yaitu tidak membunuh wanita atau anak-anak dan upah yang diterimanya harus di atas 5000 ribu dolar. Mempunyai pot berisi tanaman yang nantinya dibawa kemanapun ia berpindah tempat. Pribadi yang tertutup dan kaku doyan minum susu dibanding air putih. Suatu hari, sepulang dari menjalankan aksi pembunuhan, Leon menemukan Matilda yang diperankan oleh Natalie Portman remaja. Menemukan Matilda sedang merokok dan duduk merenung, Matilda mengatakan hai, hey. Leon pun langsung menjawab kenapa kamu sembunyikan rokok Sekaligus Leon melihat luka lebam di wajah Matilda, Leon pun bertanya dan Matilda menjawabnya dengan berbohong kalau dia terjatuh dari sepeda. Padahal Leon sudah mengetahuinya, dikarenakan Leon terkadang mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu di depan kamarnya. Di waktu yang bersamaan, ketika Leon memasuki kamarnya, Stanfield dan anggotanya keluar dari rumah orang tua Matilda. Di film ini, Stanfield diperankan oleh Gary Oldman sebagai polisi korup dan pecandu narkoba. Bahkan nantinya dia akan membunuh keluarga Matilda, termasuk adik kesayangan Matilda. Di scene ini, Stanfield datang mencari narkoba yang disembunyikan ayah Matilda. Namun ayah Matilda berbohong kalau narkoba itu dicuri oleh seseorang. Stanfield pun memberi waktu ke ayah Matilda untuk menemukan pelakunya sampai besok. Dan lagi, Leon mengintip dari lubang kecil yang dia buat di pintu kamarnya. Di sini kita bisa melihat kebiasaan Leon, alat peledak yang selalu terpasang di tubuhnya, meminum susu, menyetrika baju sendiri, nyemprot tanaman yang menjadi sahabatnya, dan ternyata Leon tidurnya selalu siaga, duduk di kursi dengan senjata, dan menggunakan kacamata hitam. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kehidupan keluarga Matilda yang tidak akur, di mana ayah, ibu, kakak tiri perempuannya saling mementingkan diri sendiri. Namun Matilda memiliki adik kandung yang ia sayangi. Namun sayang, adik Matilda nantinya akan mati oleh tembakan dari anak buah Stenfield. Kita lanjut ke Leon. Terlihat Leon melakukan hal yang seperti biasa ia lakukan di waktu liburnya. Berolahraga. Keluar menghibur diri ke bioskop tanpa ditemani siapapun. Sepulang dari bioskop, Leon kembali menemukan Matilda di dekat tangga menuju kamar Leon. Namun kali ini Leon menemukan Matilda sedang berdarah di bagian hidung hingga menawarkan sapu tangan ke Matilda. Karena karakter Leon yang tidak mau mencampuri urusan orang lain, Leon pun langsung pergi. Sebelum memasuki kamar, Matilda berkata ke Leon bahwa dia akan belanja ke supermarket dan menawarkan susu kepada Leon. Dengan senang, Matilda pun berangkat. Tak lama setelah Matilda pergi, Stanfield dan anggotanya diam-diam memasuki apartemen ayah Matilda. Sebelum melakukan aksinya, Stanfield mengkonsumsi pil untuk memacu adrenalin dalam dirinya. Seketika itu satu persatu, ibu dan kakak tiri Matilda dibantai habis di dalam rumah. Dan sebelum membunuh ayah Matilda, Stanfield sempat berkata, Waktu yang diberikan sudah habis. Dan sayangnya, termasuk adik kesayangan Matilda harus ikut tertembak dikarenakan mencoba berlari keluar rumah. Stempel ketika sedang keluar merokok ditegur oleh penghuni lain untuk jangan mengganggu keluarga Matilda. Bahkan, Stempel pun tak segan langsung menembak ke arah nenek tersebut ya meskipun tidak mengenai. Di mana waktu yang bersamaan, Matilda sedang berbelanja di supermarket sekalian membeli susu untuk Leon. Ketika tiba di apartemen, Matilda melihat seseorang berdiri di depan pintu rumahnya memegang senjata dan melihat mayat ayahnya mati tertembak. Dengan memberanikan diri, Matilda lanjut melangkah ke kamar Leon agar tidak dicurigai. Namun Leon sudah mengetahui kejadian itu sebelumnya. Enggan membuka pintu untuk Matilda. Matilda terus mencoba mengetuk hingga Leon membuka pintu dan anggota Stanple pun tidak curiga. Setelah berada di dalam rumah, Leon dan Matilda pun mulai saling mengenal. Dan nantinya semakin akrab di tengah perbincangan mereka berdua. Kita pun mengetahui kalau ternyata Matilda bukan bersedih dikarenakan ayah dan ibunya telah meninggal. Melainkan adik laki-lakinya yang ia sayangi harus meninggal dengan cara yang tidak bagus Apalagi umurnya masih empat tahun Dan Matilda sempat mengatakan bahwa adiknya tak pernah sekalipun menangis Melihat Matilda bersedih, Leon mencoba menghiburnya dengan mengatakan ada seekor babi yang ia simpan di dapur Matilda pun tidak percaya karena pertama kali masuk di rumah Leon Matilda sempat masuk ke dapur namun Leon tetap mengatakan ada babi di dan Leon pun menghibur Matilda dengan caranya sendiri. Matilda pun bertanya siapa nama Leon. Ketika Leon menjawab, Matilda spontan mengatakan cute name. Leon sambil meminum susu langsung tersedak mendengarkan itu. Dengan sengaja Matilda membuka tas Leon yang berisi banyak senjata, Matilda langsung kaget dan meminta agar Leon mengajarkannya cara untuk membunuh. Tentunya ingin membalas dendam kepada Stanfield yang telah membunuh adiknya. Leon yang mendengarkan itu mengatakan ia dengan niat agar Matilda bisa terhibur dan mampu melupakan kesedihan yang dirasakannya. Karena tidak mempunyai keluarga lain, Leon mengizinkan Matilda untuk tinggal sementara waktu di tempatnya. Keesokan harinya dengan berat hati Leon menyarankan Matilda untuk segera pergi dari rumahnya. Namun tetap Matilda menjawab, kemana saya tidak memiliki keluarga yang bisa dikunjungi. Leon diam... Dan Matilda pun meminta agar diajarkan cara menjadi pembunuh bayaran sepertinya. Leon pun menolak dan hanya memberikan Matilda senjata dan menyuruh pergi dari tempatnya. Namun tiba-tiba Matilda mengambil senjata dan menembak ke arah tempat ini. Leon pun pindah apartemen karena perilaku Matilda tersebut. Di tempat baru, mereka mulai akrab dan Matilda kembali membujuk Leon untuk diajarkan menjadi pembunuh bayaran. Salahnya, Leon mengiakan dan malah membeli senjata khusus pemula untuk dipakai oleh Matilda. Tony si bandar senjata yang juga menjadi tempat Leon mendapat job untuk membunuh. Kaget mendengar Leon memesan senjata untuk pemula. Scene berlanjut. Leon mulai mengajari Matilda teknik pertama yaitu menembak dari jarak jauh. Setelah mencoba satu kali, Matilda meminta sekali lagi dengan peluru sungguhan. Namun Leon menolaknya. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun melalui hari-hari sesuai dengan keinginan Matilda dan tentunya mereka semakin akrab. Leon banyak mengajarkan hal positif kepada Matilda, termasuk untuk berhenti merokok, berbicara kotor, dan berbicara dengan laki-laki yang tidak dikenalinya. Suatu hari, ketika Leon sedang keluar bekerja dan tanpa sepengetahuan Leon, Matilda mendatangi rumah lamanya untuk mengambil boneka milik adiknya. Ketika sudah berada di dalam rumahnya yang dipasangin garis polisi, Tiba-tiba Stanfield datang diikuti agen FBI untuk menginterogasinya. Namun kita sudah tahu karakter Stanfield di film ini. Dengan suara keras menyebutkan alamat kantornya kepada agen FBI untuk diinterogasi di kantornya saja. Karena bersuara keras menyebutkan alamat kantornya Matilda pun mengikutinya. Setelah mengetahui kantor Stanfield, Matilda pun langsung pulang. Scene selanjutnya, Matilda kembali memohon untuk diikut sertakan dalam setiap pekerjaan Leon untuk membunuh. Kemudian Leon memperkenalkan Matilda kepada Tony hingga akhirnya Tony mau tidak mau mengingiakan kemauan Matilda tersebut. Mereka pun bekerja sama dalam setiap memburu target-target mereka. Sampai suatu saat, Matilda sudah tidak sanggup menahan dendam kematian adiknya. Dia pun langsung berangkat sendiri tanpa memberitahukan Leon. Setiba di kantor polisi tempat Stainfield bekerja, Matilda berpura-pura sebagai pengantar buah untuk ruangan Stainfield. Namun sayang, Gerak-gerik Matilda dicurigai oleh Stanfield. Di dalam toilet Matilda hampir saja dibunuh oleh Stanfield ketika mengatakan bahwa dia membenci Stanfield dikarenakan telah membunuh adiknya. Namun anak buahnya tiba-tiba datang mengabarkan kalau anggotanya yang lain tewas dibunuh. Stanfield pun marah dan meninggalkan Matilda. Setiba di rumah, Leon mencari Matilda dan tidak menemukannya. Hanya menemukan pesan yang berisikan kalau Matilda pergi membunuh Stanfield di kantornya. Leon pun bergegas. Setiba di kantor polisi, Leon menemukan anggota Stanfield yang sedang menahan Matilda. Tanpa berlama-lama, Leon pun langsung menghabisi mereka dan membawa Matilda keluar. Setelah kejadian itu, Stanfield marah dan mendatangi Tony ketika sedang mengadakan pesta ulang tahun. Ketika melihat Stanfield dan anggotanya datang, Tony pun menyuruh anak-anak untuk pergi. Namun anggota Stanfield menahan mereka keluar, hingga akhirnya Tony memberitahukan lokasi Leon berada. Scene selanjutnya, Terlihat Matilda izin ingin keluar membeli susu dan makanan di supermarket. Leon mengingatkan Matilda jangan lupa menggunakan kode mengetuk pintu ketika sudah kembali. Yaitu dua ketukan pertama, satu ketukan kedua, dan dua ketukan ketiga. Ketika Matilda kembali dari belanja, ternyata anak bos Stanfield dan anggota polisi hilangnya sudah berada di jalan masuk ke apartemen Leon dan menangkap Matilda. Anggota Stanfield menanyakan apakah ada kode tertentu untuk mengetuk pintu. Dengan segera Matilda mengiakan dan langsung memberitahukan. tapi tentunya itu adalah kode yang salah. Hingga akhirnya Leon bisa mengetahuinya. Dan saat itulah aksi hebat, Leon dimulai kembali. Dengan mudah, Leon melumpuhkan mereka. Ketika Stanfield mendengar bahwa beberapa anggotanya telah meninggal, dia pun dengan penuh amarah dan berteriak mengatakan kepada anggotanya untuk memanggil semua pasukan. Mau tahu kenapa Stanfield berteriak? Itu dikarenakan anggota Stanfield tersebut bertanya, kenapa hanya memburu satu orang semua anggota harus diturunkan. Namun Stanfield tahu, bagaimana sepak terjang seorang Leon. Ketika seluruh pasukan telah tiba di lokasi, penyerbuan kuda pun dilakukan, hal yang sama terjadi. Leon dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Meskipun Leon terkena peluru di bagian pundak, Anggota yang lainnya ingin kembali meloporkan namun takut Stanfield akan marah lagi. Akhirnya mencoba untuk menyerang kembali. Namun Leon terlebih dulu mendatangi mereka dan mengarahkan senjata tepat di kepala. Meminta untuk melepaskan Matilda. Setelah Matilda dilepaskan, Leon membawa satu anggota dari mereka untuk menjadi tamu. Dengan strategi yang unggul, Leon menembak jalur pipa penyadam kebakaran hingga membuat mereka menembak temannya sendiri. Di dalam rumah, Leon merubuhkan dinding menggunakan kapak yang dibawa oleh Matilda. Setelah melubangi dinding, Leon menyuruh Matilda untuk turun, bersama pot berisi bunga. Namun Matilda tidak mau tanpa Leon. Namun Leon meyakinkan Matilda bahwa dia akan baik-baik saja dan bertemu di bawah. Kita lanjut lagi. Setelah mematikan saluran air, pemadam kebakaran, mereka pun lanjut untuk menyerang Leon menggunakan senjata yang lebih besar, tersebut basuka. Kita lanjut lagi. Meskipun telah menggunakan senjata dan menghancurkan tempat tinggal Leon, kita harus ingat bahwa Leon The Professional yang mempunyai banyak strategi. Kali ini dia menyamar sebagai anggota polisi yang terluka dan masih hidup. Anggota polisi mengira Leon lari melalui lubang udara yang sudah dibolonginya. Dia pun dibawa turun untuk diobati Hanya sayang, Stanfield yang mengetahui ciri-ciri wajah Leon Langsung curiga dan turun ke basement untuk menunggu Leon Dan benar saja, ketika para anggota medis lengah Leon pun langsung berlari menuju basement untuk bertemu Matilda lalu pergi jauh Namun Stanfield langsung menembaknya dari belakang dan terjatuh Ketika Stanfield mendekat dengan diam-diam Leon melepas semua pengait bom yang dipasang di tubuhnya Leon pun berkata bahwa ini dari Matilda dan mereka berdua pun mati dalam ledakan itu. Berlanjut ke Matilda. Setelah lama menunggu dan mendengar suara ledakan, Ia pun bergegas pergi dan menemui Tony. Tony memberitahu kalau Leon pernah berkata jika terjadi sesuatu kepadanya. Semua uang Leon yang ada pada Tony untuk diberikan kepada Matilda. Namun Matilda berkata untuk menjadi pembunuh bayaran seperti Leon. Namun Tony marah dan berkata tak ada pekerjaan membunuh untuk anak berusia 14 tahun Leon sudah mati dan semua sudah berakhir Setelah perbincangan dengan Tony, Matilda pun pergi menuju ke sebuah panti asuhan untuk tinggal dan meminta izin untuk menanam bunga yang selama ini menjadi teman Leon Dan film pun berakhir Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus belajar dari seorang Leon. Dia akhirnya memilih untuk belajar lagi menjadi manusia. Bagaimana seorang Leon memberi perlindungan kepada Matilda, mengajarinya sopan santun, menyuruhnya berhenti merokok, dan memberinya makan. Manusia yang seutuhnya punya rasa dan kebutuhan untuk bahagia. Bisa jadi manusia memang berganti-ganti topeng untuk bertahan hidup. Namun sekiranya, fitrah manusia untuk menjadi baik, akan tetap membuatnya utuh. Jika mempunyai waktu senggang, silahkan nonton film penuhnya di website penyedia film. Saya si kreator pamit undur diri dari pendengaran kalian semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan wassalam.